Halo semuanya, ketemu lagi di channel kesayangan kita Aku Ita Valentina Dengan segmen Gurku Gamer Gimana kabar kalian hari ini Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja Bersama keluarga di rumah Aduh, hari ini adalah pagi yang berat Saya masih ngantuk ya Saya masih separuh ini nyawanya Tapi gak apa-apa lah Biar melek ya kita sepertinya butuh shock terapi di pagi hari. So, mari kita lanjutkan petualangan kita di Girl in the Window by Dark Dome Games. Untuk kalian yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like untuk video ini. Atau kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, kalian bisa cek di playlist di bawah. So, penasaran? Press circle to start. Kemarin malam kita sampai di mana ini. Botolnya sudah pecah dan kita nemu kunci di sini. Dan habis itu kita masih belum tahu selanjutnya ngapain. Tapi kita nemukan obeng, plastik handle, yaitu buat screwdrivernya, buat obeng ya. Kita nemu sarung tangan juga kemarin buat elektrik. Kita nemu mirror buat dilukisan trakula. Kita nemu buku, dan masih belum nemu gunting atau siraman pot ini, ya. Dan ini gelasnya, seharusnya ada isinya, cuman masih nggak tahu diisi di mana. Nah, dan kemarin kita di jumpscare, ya, ada Mbak-mbak di sini. So, hari ini kita akan apa apalagi. Oh iya, ini lampu udah nyala. Terus gimana? The window is stuck. Ini hmm. kemarin udah mirror ini dipakai untuk dimana ya? Oke, okay. oh iya kemarin audionya juga masih error ya, maaf. Iya baru masang sound card sama mic baru, jadi setting-settingnya masih butuh penyesuaian. Tapi I promise it will be happen again, itu nggak akan terjadi lagi. kita coba pahami beberapa kode yang ada ini sudah ini masih butuh dua item lagi dan aku masih nggak tahu itu di mana terus oh ini sudah ini belum tapi aku belum nemu equipmentnya juga terus aku curiga jangan-jangan listrik Lampu yang kita hidupin di balik gorden itu buat tanaman itu Gimana ya Oh dear uh, Apa yang harus kita lakukan Oh, dapat apa tadi? A pieces of glass, benda tajam. apakah ini bisa digunakan di sini? It's, it's too dangerous to use glass. I might myself. Hmm. Apakah bisa dikombin? Iya yeah, dong. Uh, kita dapat pisau DIY ya. Yeah? Mega shift knife, ya wes wes berarti bisa dipakai. Yes. Uh, dapat cross. Oke, okay, ini coba ditaruh mana kemarin? Eh, <tuh> uh, kiri, kiri atas ya. Sumpah, aku nggak paham. Maksudnya apa coba? Mungkin kalau kita nemuin tempat-tempatnya, baru bisa paham. Oke, pisau ini banyak kegunaannya juga. Oh iya, ya, wait, wait, wait. Kemarin ada sesuatu di sini, apa bisa pakai ini? enggak-enggak sepertinya hmm. apakah bisa pakai ini oh iya yeah. dan apakah itu buat tikus ini loh ada jejak ini soalnya oh. mouse i need to play something piring maybe Oh iya sama gunting itu apakah bisa diwakilkan lens lihat ya yang di sini Oh enggak ya yang di sini enggak bisa Di sini bisa? It's same but my hand can fit into the hole. Ah, uh, enggak bisa. Oh. Apa tadi? Trost. depanku we gonna do Curiganya itu huruf itu tuh bentuk pola yang tadi. Oke, okay, sepertinya cari yang lain dulu deh. Kita nggak bisa fokus di sana terus. Oh iya yeah, ini views-nya. Oke, okay. will be too risky. Biar gak ada listrik Terus kita bisa pegang Ya ampun Setelah perjalanan puanjang yorek Aku <laughs> Aku tadi ngulangi itu balik dari awal lagi itu ada ping tiga paling cuman akhirnya tak tak apa tak cut gitu loh, biar kalian enggak kelamaan aduh aku sampai ngulang tiga kali untuk melakukan hal yang sama berulang ulang it's like a trap in the time loop tapi ya wes kita udah sampai di sini dan ternyata yang kita lakukan adalah mencari views itu eh mencari views mencari saklar itu enggak Enggak cuma satu saklar ya, ternyata kita butuh dua saklar. Yang di sini loh, tak tak tunjukin ya. Yang di sini loh, itu harus cari saklar. Nah, cari saklar, sak, saklar ya ampun sampai lemes aku. Itu muter-muter. Aduh, aduh, aduh, tapi udah kita udah bisa ini nyalain gorden ini. Dan kita bisa ke sini. Nah, ini ada simbol naik ke ya, harus dicatat. See, sebentar oke okay, sampai dimana kita tadi hmm, di jendela ya itu ada titik segitiga terus red ini gimana sih terus ada Uh, lingkaran, sret-sret, ada bentuk kayak air, sama ada bentuk swell. Dan ini kayaknya sambung sama petlock. Mana petlocknya tadi? Nah kita nggak tahu yang mana. Oh, wait kita harus cek buku. The, ya punya gelap sekali. C kita nyalain lampunya ya. Uh, kita buka bukunya. Kita lihat yang di sini. Ini. Nah. Uh. Bentar ada beberapa hal yang harus dicatat. Nah retakan-retakan di fotonya ini ternyata nyambung sama jendela yang tadi. Oke, okay, kita matikan lagi. Dan lihat di sini. Eh, where is it? Nah, berarti yang nomor satu itu yang ini. Yang nomor dua itu yang air. Yang nomor tiga itu yang lingkaran. Yang nomor empat itu yang swell. Oke, okay, so far so good. Ya, yeah, aku... I've been through the hell ya. Aku telah melewati neraka ini tadi. Oke nomor satu segitiga mana ini? Oke nomor dua air nomor tiga lingkaran. Oh bukan. Ah sama swell Yes, yes, Mbak. Gak kaget, aku, Ihsan. Mbak, aku nggak gak kaget sama Mbak itu. Oke, lanjut ya. Apakah isinya? Oh, metal bar. Kayaknya kita bisa congkel-congkel sesuatu ini. Oh, gak bisa. Yang mana? Apakah ini? Wuhu, kita dapat plank. Small board, nah small boardnya itu buat narik tikus. Hmm -mm. Oh, tikusnya diambil dong. Kemudian, oh no, aku mikir buruk rek. Aku mikir ngombain ini. Sama ini. Terus taruh sini gitu loh. Enggak yo, enggak yo, enggak yo. Oh enggak, enggak, enggak. Untung. Perak, perak. Oh, Apa? Pikiranku buruk. Oke, okay, terus kita kemana? Wah, ini lama banget. Ini. Main game kayak gini itu menimbulkan harapan dan keputusasaan berlebih. eh salah ada yang belum kita buka kah sudah Hai dan aku masih ah ini nih nih nih nih lo oh nggak bisa bisa. Oh, tikusnya dimasukin situ. ah terima kasih. Dan itu kayaknya buat di sini. Wow. Enggak ya, pikiran buruk kita tidak terbukti ternyata memang ada wine di sana. Dan kita punya screwdriver. Nah, screwdriver-nya itu buat di sini. Iya, hmm. Cepuk apa kita mau bebas? Ah, kaget, kaget aku ya ampun, ih, ih, Uh, lengkap sekali ya, keputusasaan, timbul harapan, terus kaget, aduh, aduh, baiklah, baiklah Oke, uh. uh, oke, okay, okay. nah ini apa ini, oh ini kita dapatkan dari, oke okay, kita isi dulu, ini taruh sini mana tadi pensilku pensilku sampai terbang ya terus Kek, buka buku dulu sih Nah ini loh, ini loh ini loh ini loh ini loh kita udah nemu gelas kita udah nemu kaca kita udah nemu cross nah tinggal ini aku nggak tahu mana. terus Nah, urutannya gimana? Hmm, ya, yes, kita coba satu-satu ya. Coba satu-satu. Putih semuanya. Uh -uh, terus. kaca. itu. Nah ini apakah bisa di random? Gak bisa. Otomatis kita harus mencari itu bawang putih. Nah di buku ini kayak bawang putih itu udah dari, dari sini rek. kita harus. A gunting sesuatu, hmm. kok pila sesuatu itu di sini gitu loh Enggak ya bukan ya? Ya kali aja. Nah itu pisang juga nggak bisa dipakai di sini. Eh maaf maaf, pisang juga nggak bisa dipakai di situ. Sekarang tentang ego. Oke, okay, saya so, sangat so so takut. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Oh, ala. Yo, kalian kalau main game kayak gini harus full eksplorasi tempat yang udah kalian buka pun kalian harus cek lagi siapa tahu ada item Oke okay. nah sekarang kita balik ke sini terus ini Oke okay. ini ya Loh. lah gimana iya tinggal lurutannya sih apa ya tadi saya harus dicatat uh, coba kita Ih, harus cuba-cuba lagi. Kombinasinya, kombinasinya cari di mana Se, aku kok punya perasaan e, bawang dulu terus gelas terus cross memang nggak di nomor ya cuman Maybe, it means something? Apa tadi? Bawang itu tadi apa? Ini tuh benar yang ini, terus cross, cross itu sih yang mana? Cross itu yang, ah, uh -uh. terus sama mirror. Nah, open season Oke, okay, pintu terbuka berarti boleh keluar dong ya. Boleh keluar dong ya. Oke, okay, kita keluar. Woohoo! Oh my god. Oh my god. si. Sebelum kita baca ceritane, saya aku ingin, aku ingin merenungkan semuanya yang telah aku lakukan tadi. Aku terjebak di dalam neraka. <laughs> aku buntu balap-balik. Nah, ternyata kuncinya itu nggak bisa random ya. Jadi setiap loker atau laci yang ada itu harus dibuka dengan kunci yang tepat. Tidak bisa kunci ini buka yang lainnya enggak ternyata masing-masing ada tipenya salah kunci dengan square handle kunci dengan round handle oval handle hexagon handle nah itu masing-masing enggak bisa sembarangan dipakai gitu terus ah sumpah tapi GGWP sih sejauh ini aku si saya ada beberapa jam scare yang masih kaget gitu, meskipun udah tahu kalau ada jam scare di situ. Well, it's good, it's really good, it's really good. Cuman ya itu feels nerakanya itu kerasa gitu loh, kayak, aduh aku harus ngapain ya? Itu kerasa banget sih di game yang model-model ini. Oke, okay, kita bahas ceritanya. Finally out, akhirnya aku bisa keluar. Nah, mas-mas ini ngapain masuk gitu loh? Heran aku masihan. Definitely, some strange thing happened inside that house. Beberapa hal aneh memang terjadi di rumah itu, meskipun mungkin dia hanya berperasaan itu. Perasaannya dia aja gitu, atau halusinasi, we never know. Next, and that sibling kill loh, kok sibling? Dan itu fotonya Mas Mas ini, and that. Hah, that's me itu aku loh, kok si sibling-sibling itu kakak ya, kakak atau saudara lah, kok kilet? kok terbunuh loh. One moment, this piece of broken newspaper coincidence with loh, jadi mereka kakak beradik dong. Now I understand. Loh. That's why this house was so familiar to me. Kenapa rumah ini begitu familiar? Karena dia penghuni situ juga. Oh alah. Jadi, ya, saudara-saudaraku, anak-anakku yang tercinta, Horror horrible crime itu si mbaknya. Dan yang korbannya itu kakaknya. Atau kakak kakak adik ini, itu ya. Sama-sama jadi korban karena orang asing yang ada di depan itu. Aku nggak tahu si Andre, aku nggak tahu, tapi kok tadi mbaknya nyeret masnya masuk gitu loh, kok kayak you're mine kayak gitu. This is my home. Oh, oke, okay. oke. Okay. GGWP ya, aku masih masih bisa bilang game ini GGWP karena sesuai genre yang diusung yaitu horor dan teka-teki. Uh, pusing iya, takut iya, was-was hariwang iya, tapi senang juga iya karena Art stylenya aku suka banget. Thank you developer Darkdom udah buat game ini. It's really good for you. So terima kasih udah nonton hingga akhir video yang panjang tapi kesekip-sekip ini. <laughs> oh my god! Dan untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan langsung like aja kalau kalian suka sama video ini. So till the next video. See you and ciao dadah dadah walau singkat game ini aku rekomen banget untuk kalian serius puzzlenya itu oh, amazing dadah dada